Na da na na na na da na na na, na. Oh. ada orang di sana nih ada orang di sana nih assalamualaikum salam wah apa kabar bang bes <tuh> Bu. wah butulan lagi makan kita Ya kebetulan saya lewat ini jadi begini saya nih sudah tujuh tahun saya berjuan lewat peta kan duduk, bang, bes, duduk. Nah, sudah tujuh tahun keriak teriak di jalanan mm -mm. nah ternyata saya kan selalu teriak anti korupsi dan sebagainya ya, betul dan, sini tak duduk nah ini ada desakan dari teman-teman supaya saya maju caleg Wah bagus itu Hah? bagus <tuk> <tuk> tapi saya enggak ada duit <tuk> masalah enggak ada duit mah lakangan bismillah aja kalau emang udah jalannya malah naik oh, apa harapannya kalau saya jadi Dewan kalau jadi Dewan jangan korupsi amanah amanah ya siapa ya, ya. lagi Terus kalau ngambil keputusan itu sesuai hati, hati ya, Jangan yang ngambil keputusan berdasarkan yang kayak sekarang tuh. Yang ada di partai-partai doang gitu. Hmm. <gif> Jadi Pak saya oh, ikut Partai Demokrat. Kota umumnya itu Pak AHY. Nah, saya sudah mendaftar. Ya saya harus terus terang sampaikan. Saya tidak ada namanya ngasih ngasih duit supaya dicoblos karena kalau saya ngasih ngasih duit nanti saya balik modal nanti korupsi nah <meng> itu makanya jangan bang bes kayak yeah, kan? udah udah jangan bang bes yang ada juga habis nggak bang bes nggak berkah berka. gaji juga nggak bakalan jadi kalau misalnya saya kasih duit tapi saya korupsi gimana jangan bang bes nggak ya, mau nggak mau saya mah saya mau mati tapi nggak mau masuk neraka oh gitu ya. berarti <laughs> ibu ibu sini mau nyoblos saya walaupun nggak dikasih duit ya, ya Ay, siap. Allah, siap siap yang penting bang bes amanah Jangan korupsi, oh. bersih, banget. bersih, ibaratnya apa istiqomah ya disebutnya ya. Mm -mm. Oke, bertinitis sama warga di sini. Di sini berapa ribu warga sini? Sini satu RT berapa? Kita dua, tiga ratusan ya? Tiga ratus ada. Tiga ada. ada ya, yeah. satu RT. Tiga ratusan. Eh, 300. nggak nyampe kan? kemarin udah digusur tol itu. Terus sebagian kalau, kalau udah nggak ada. Jika itu kan teman -teman. di sini kan banyak pengontrak nih, mak. Mayoritas Bang Itu gimana itu? Katanya sih kan yang, banyak ngontra dari daerah, yang dari daerah, itu. daerah, katanya bisa nyoblos tapi di atas jam 12 yang penting bawa KTP asli. KTP ya. asli. Ah. Tapi itu enggak petugas TPS-nya nerima enggak? Nah, iya, jadi kita kan Takutnya Pak sudah waktunya kita di di tapi ditolak. Kan nanti kan daftar. Ada daftar katanya. Tapi saya coba tanya dulu. Tapi... Iya, maksudnya biar biar apa ke depannya kita Langkahnya pasti, misalkan sini ada berapa warga nih, yang banyak kan pendatang. Oh iya. Jadi KTP-nya kayak Burita, KTP-nya kan dari Jawa, Jawa. Pengandaran ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Pokoknya di, tolong di data saja yang mau nyobrol saya. Mm -hmm. Siapa tahu ke depan kan katanya sih ada namanya dan aspirasi rakyat. Artinya di saat misalnya, insya Allah saya sudah anggota Dewan, otomatis saya kumpulin lagi warga tuh mm -mm. Nah, apa aspirasinya, apa keinginannya, apakah ada jalanan yang mau diperbaiki atau mungkin ada rumah yang berumah warga yang mungkin tidak layak yang harus diperbaiki. Nah informasinya katanya itu eh, tugas anggota dewan tuh untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi rumah-rumah yang tidak layak ada berapa? Nah, itu yang saya perjuangkan. Nah yang penting kan kebanyakan sekarang kan tidak tepat sasaran. Nah, yang kami harapkan panggung itu amanah dan cari orang yang benar susah. Bukan karena kan kebanyakan kayak kemarin ya apa ada covid ya itu nggak rata malah yang orang ada yang dapat yang salah makanya tolong di data yang ini seharusnya dapat itu malah nggak dapat. Ya maunya saya nanti ibu bisa nggak menjadi ketua kelompoknya di sini. Bisa Allah ya Bu Rita. Mewakili warga sini. Ya udah Bismillah. Oh, mau Bang Bis. Ya, mau Bang ya. Bis naik. Tinggal <tuh> jangan korupsi udah. Berjamaah aja. Jalan di jalan Allah. Heeh. Uh -uh. berarti biar uangnya yang saya apa itu bukan uang-uang haram gitu ya. Nah, nah itu. Cita. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. <tuh> Ayah. Ya. Heeh. Bang Bis pamit ini Ya, pamit. Iya, deh. Salam buat warga. Iya, yeah, siap nanti saya sampaikan. Kalau bisa nanti enggak ada yang ah. pertemuan Bang Bis. Enggak suara saya ini <tuh> tanpa duit, kawan. Ah. Mantap. Kita jalan. Nah, Nah itulah tadi kawannya itu sempat saya singgah di rumah warga di Telaga Asi. Sepulang dari, sempulan dari check up MCU ya untuk perselatan caleg. Nah, saya lebih baik terus terang kepada warga Yang mau mencoblos saya di Dapil saya Yaitu di Cibitung dan Cikarang Barat Bahwa saya ini tidak punya modal untuk maju ya eh Capres dalam hal finansial Ya modal saya hanya keikhlasan dan kejujuran Amanah itu saja modal saya Kalau dari segi ekonomi ya Susah ya Nah, saya kan sudah tujuh tahun berjuang bersuara anti korupsi, berbicara tentang keadilan, ya, bersuara tentang kesetaraan. Nah, itu saya sudah lakukan kurang lebih tujuh tahun berteriak, ya, baik di jalanan maupun di media sosial. Nah, ternyata teriakan-teriakan saya ini, keinginan saya untuk keadilan, kesetaraan, tidak efektif, ya, kalau kita berada di luar sistem. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam sistem pemerintahan, ya, dengan harapan, cita-cita, impian untuk keadilan, kesejahteraan kita semuanya bisa disuarakan di, di dalam pemerintahan. Makanya saya nekat untuk maju pilpres, ulangi maju caleg di DPRD tingkat dua Kabupaten Bekasi, ya dengan harapan bisa lebih lantang bersuara di dalam pemerintahan terkait keadilan, terkait masalah pengangkatan ekonomi rakyat, ya terkait masalah korupsi, insya Allah akan saya politoten itu anggaran-anggaran itu jangan sampai sering kejadian-kejadian membangun bangunan seperti jalan yang sering viral ya baru berapa hari dipakai berapa minggu dipakai sudah rusak maka itu saya coba maju nah tentunya orang bilang kalau maju caleg itu ya butuh uang banyak nah lebih baik saya di sini sampaikan ya Pak sadar sahabatku kalau itu yang dikehendaki Nah, harus pakai uang berarti saya tidak bisa terpilih, ya kan? Karena kalau saya terpilih dan menjadi pejabat kan, bukan hanya memikirkan diri saya sendiri, tetapi memikirkan uh, tujuan perjuangan yang selama tujuh tahun ini yang tidak didengar, hanya itu. Tapi kalau sahabatku, harga negara Indonesia khususnya di dapil saya, lebih senang memilih atau mencoblos orang yang ngasih duit Ya itu juga silakan Tidak ada masalah Ya kan Kalau saya Lebih baik ngomong dari sekarang bahwa saya tidak Bisa memberikan sesuatu Kecuali Ya Kita berjuang Sama-sama bisa saya menduduki sebagai sebagian rakyat Nah tentunya disitulah Aspirasi-aspirasi Aspirasi-aspirasi rakyat akan kita perjuangkan. Nah, itu kawan. Baikan videonya.